Oke, selamat berjumpa dalam pembelajaran mengenai uh, olah nafas ya. Kalau kemarin yang minggu lalu adalah olah nafas Wim Hof dan kesembuhan ya. Lalu sekarang kita adalah olah nafas MBSR dan kesembuhan. Tapi kita langsung nanti praktek ya satu bagian ya. Jadi olah nafas di dunia ini ya banyak sekali alirannya ya yang Aliran agama, tiap agama bikin olah nafas. Yang paling banyak ya, Hindu, Buddha, Tibet, Tiongkok, di Indonesia ada juga ya. Aliran-aliran olah nafas yang memang berasal dari kerajaan Majapahit, dan sebelumnya ya yang biasanya juga, sebenarnya hampir sama sih ya. Majapahit dan sebenarnya kan Hindu, Hindu ya, dari negara asalnya dibawa dengan warna-warna agama, ya memang sebenarnya. Bukan olah napas berolahraga nafas, agama olah nafas. orang itu karena beragama maka sambil menari tarian Jawa ya berdoa gitu ya jadi tariannya sebenarnya ya tarian seni tapi ya selalu diiringi doa dan juga olah napas tapi karena cukupkan warna agamanya ya akhirnya agama lain gak mau ikut gitu ya jadi ya lalu muncul olah nafas yang boleh dikatakan modern nah modern ini ada dua modern yang terkait dengan gerakan yang di dunia ini namanya New Age Movement di mana orang milenial terutama belajar di sejarah bahwa dunia ini perang karena agama bunuh-bunuhan karena agama kalau John Lennon kan bikin lagu ya Imagine Tiano Country Tiano Religion aduh alangkah damainya dunia ini kalau nggak ada agama ya tentu kita di Indonesia nggak cocok dengan paham itu ya apalagi kalau kita betul-betul kan percaya bahwa Tuhan ada Tuhan hidup Tuhan baik ya New Age Movement mestinya tidak ya. Walaupun kalau saya ngomong begini di Eropa, di Amerika, ya jangan ngomong begitu gitu ya. Nah, pola nafas modern tidak mengkait-kaitkan dengan agama karena malah tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Itu namanya New Age Movement ya. Tapi orang New Age Movement ini baik-baik ya, bukan bayar pajak, mereka saling mencintai, bahkan saling mencintai ya laki sama laki, perempuan sama perempuan, tapi mereka tidak nyolong, tidak nyuri, tidak mengganggu tetangga bahkan saya juga ikut dalam mati kalau misalnya belajar olah nafas ya mungkin sekarang guru saya menjadi new human gitu ya saya nggak tahu bahkan saya nggak enggak mau tahu ya misalnya kayak John Gabbard sin agamanya apa ya gitu ya saya selalu berkata begini kalau saya belajar matematika saya lihat matematikanya ih bagus banget nih wih jelasnya gampang nih ilmiah nah soal agamanya apa udah biarin gitu ya tapi saya lihat olah nafasnya di dunia ini misalnya dokter Patricia Garbang, dokter John Gabbard, Profesor emeritus, dokter John Gabbard, dia ketua klinik dari Fakultas Kedokteran, masa Suset Institute Teknologi atau MIT. Jadi, bukan Pak Depoan ini, ya, Pak Depoan ya, pencak silat, tapi juga kadang olah nafasnya untuk kesaktian. Nah, saya memang olah nafas bisa bikin orang sakti gitu ya, karena berbicara energi, mengalirkan energi, saya tidak tertarik. Ya, kenapa saya nggak pengen sakti? saya pengen sehat. Nah, maka John kabat ini kan dokter lebih mengarah kepada psikiatri, baru timnya ya aneka dokter. Maka orang berolah nafas dari seluruh dunia, John Kabatzin kirim tim dokternya ke seluruh dunia belajar ya meditasi dari berbagai agama. Lalu di fakultas kedokteran berolah nafas itu dimonitor ya kalau Wim Hof kita belok sedikit Wim Hof yang kemarin saya tunjukkan kalau belum lihat modulnya, lihat modulnya yang judulnya Wim Hof dan kesembuhan, ya maka para PhD, dokter, rumah sakit, universitas tertarik dengan olah nafasnya Wim Hof, lalu Wim Hof sendiri dan anak buahnya yang berolah nafas Wim Hof, ya monitor pH-nya, saturasinya, hemoglobinnya, protein interleukin antiinflamasi, dan semuanya menunjukkan indikator yang baik dan men men men menjelaskan kenapa sakit bisa sembuh. Nah, sama. Ya, kalau John Kabat-Zinn, dia sendiri, dokternya, dia sendiri, fakultas kedokternya, maka orang berolah nafas diteliti secara medis karena dia psikiatri lebih banyak berhubungan sama otak. Otaknya bagaimana? Prefrontal cortexnya bagaimana? Oh, ternyata otak bagian Prefrontal cortex ini mengembang membaik. pada Prefrontal cortex berhubungan dengan apa moral, etika, maka orangnya lebih menguasai diri. Nah, penjelasannya yang saya suka itu dari John Kabat-Zinn tuh seperti itu gitu ya oh secara neurosains ketika orang berolah nafas prefrontal cortexnya yang bisa rusak oleh pornografi ya malah justru prefrontal cortexnya membaik sehingga tidak mudah pikun dari jauh dengan misalnya energi dari alam semesta kita kumpulkan ya kalau ada yang belajar begitu ya silahkan ya saya juga punya teman yang belajar begitu tapi saya bukan aliran seperti itu karena bagi saya ya energi itu dari tenaga kuasa power itu dari Tuhan. Dan walaupun kadang-kadang ada kalimat miripnya ya bahwa Tuhan adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, ia di dalam Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ia tidak mengenal Allah gitu ya, kalau ini dalam agama saya ya. Barang siapa tidak mengasihi, ya jadi bagi saya kalau saya tidak Pak, kalau Bapak kok bicara energi ini apa Bapak sudah mulai masuk aliran-aliran energi? <laughs> Ya kan saya menulis di Instagram yang dibaca semua agama. Saya gunakan istilah seperti itu. Tapi secara pribadi kalau saya bicara juga di Zoom seperti ini, ya saya tidak belajar yang namanya berguru di kelas reiki misalnya gitu ya, yang sempat ditulis di beberapa grup soal reiki. Saya tidak belajar karena saya eh, mohon maaf ya, menurut agama saya itu salah. Kalau bagi teman-teman itu benar ya silakan. Saya orangnya nggak mau. Mengintervensi, keyakinan orang, kecuali memang forumnya untuk hal itu. Ya, jadi bagi saya, ya, sumber kesembuhan itu Tuhan, dan nafas itu punya Tuhan. Ya, saya sedikit ngomong agama, maaf ya, jadi waktu Tuhan bikin Adam kan dari tanah liat, ya, kalau dalam agama Kristen Islam Yahudi sama, lalu dihembuskan nafas kehidupan. Raja Daud, Mas berkata semua yang bernafas menyembah Tuhan. Ya sekian denuatkan, pernuatlah kepada tulang-tulang kering supaya nafas kehidupan menyembuhkan, menghidupkan. Nabi Ayub sakit, maka Elihu datang, Elifas Bildad, Sofar, sahabat Ayub yang Tuhan marah dengan tiga sahabat ini, nasihatnya nggak benar. Tapi Elihu berkata apa? Nafas dari Tuhan itu menyembuhkan. Jadi sumber energinya ya menurut saya Tuhan, ya sumber kesembuhannya Tuhan. Nah sekarang kita tidak bahas soal Tuhan, ya kita bahas soal nafas. John Kabatsin. Sekali lagi saya tidak ngerti agamanya Jonkapacin apa, tapi dia mengajarkan mengenai cara yang berbeda seperti yang kemarin. Kalau yang grup baru ya, yang grup lama udah ngerti ya kan? Kita belajar olah nafas bimbo, buangnya lewat mulut. Kalau perlu buangnya memang, kayak orang lega, itu boleh ya, gitu ya. Jadi sangat serius, lega gitu John Gabbard, sama dengan aliran yang lain, sebenarnya di seluruh muka bumi kan? Kayak bimbo sendiri yang nyentrik, gitu ya, tarik hidup, buang mulut, tahan nafas gitu ya. Kalau John Gabbard, ya, sama dengan aliran yang lain, secara teknis tutup mata, tangan dibuka, nggak usah peduli saturasi, malah saya waktu belajar di kelas olah nafasnya John Gabbard di Jakarta ya saya sama Pak Sugeng Baluyo ya saya sebut saja namanya ya yang saya belajar sama siapa ya tapi Pak Sugeng Baluyo malah pun sendirinya usah sebut nama saya Pak, karena itu bukan ilmu saya. Bapak boleh mengajarkan orang lain tapi silakan disebut sumbernya yaitu John Kabat-Zinn atau MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, mati pola nafas yang dikonsepkan untuk mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan, yang namanya dokter psik psikiatri ya fokusnya pada perasaan. Nah, kenapa demikian? Sekarang saya jelaskan sedikit, langsung kita praktek aja ya. Jadi Jon Kabat-Zinn fokusnya pada perasaan, pada ketenangan batin, fokus pada momen proses itu saat ini. Bukan mengosokkan pikiran, tapi mengisi pikir, membuang pikiran masa lalu, membuang pikiran masa depan, lalu fokus pada saat ini pada diri sendiri. Ya, waktu saya ikut kelas Jon Kabat-Zinn di Jakarta. 8-9 minggu, ya. Nah, 9 modul tidak pernah disinggung yang namanya oximeter, pH meter, saturasi, dan pH. <laughs> Jadi, kalau pas modul ini udah gak usah pasang, ya. Walaupun bawa gak usah pasang, kenapa hati tenang, pikiran gak usah mikirin pH-nya berapa, saturasinya berapa, tapi atur hati, atur pikiran. Nah, saya masih banyak mengajarkan atur pikiran. Jadi, pikiran apa hari ini? Kan saya bilang kebahagiaan, ya. Jadi, nanti dengerin saya ngomong gitu ya tutup mata aja lalu otaknya diatur ulang konsep kebahagiaan memang beda beda ya beda waktu saya belajar dulu nggak begini ya walaupun di John Kabat-Zinn di praktekannya lebih banyak bayangkan kebahagiaan rasakan kebahagiaan gitu nah kenapa saya nggak ngajarkan begitu nanti selesai meditasi lalu nggak bahagia lagi saya orang yang logikanya kuat, kenapa saya nggak buat mindsetnya paradigmanya yang berubah soal kebahagiaan? Maka di WA grup beberapa hari ini saya nulis mengenai purpose driven life ya, nilai hidup, tujuan hidup, konsep-konsep kebahagiaan. Ketika yang diubah konsep kebahagiaannya, nanti bahagia itu bukan saat olah nafas atau meditasi, bahagia itu gaya hidup, bahagia itu pola hidup yang Terbentuk karena sebuah konsep, ya. Nah, memang di John di juga dibentuk konsepnya. Cuma, waktu praktek lebih banyak langsung bagaimana merasakan kebahagiaan. Kalau ketenangan, ya membayangkan namanya meditasi gunung, bayangin gunung pelan-pelan, bayangkan angin berhembus sampai tangan kita kayak berung, dengar kayak ngerasain angin gitu ya. ya. Itu penting juga, cuma saya lebih banyak mementingkan pada konsep mindset paradigma. Jadi orang itu berubah karena paradigmanya berubah. Nah, istilah di saya itu metanoia. berubahlah oleh pembaruan akal budi. Akal budi berubah, hidupnya berubah. Itu juga yang disebut sebenarnya dengan istilah yang lain itu energi spiritual, kesembuhan spiritual. Manusia roh jiwa dan tubuh rohnya kuat, spiritualnya kuat, casingnya sembuh sendiri. nggak usah pikirin diabetesnya, nggak usah pikirin bukan berarti mengatakan aku tidak diabetes gitu ya, aku diabetes tapi aku akan sembuh. ya Jadi jangan juga mendinai, menolak ya. Saya tidak kanker. Saya tidak kanker, ya. Kenyataannya kan kanker gitu, ya. Lebih baik berkata, "Saya kanker, saya pasti sembuh." Saya kanker, Tuhan bisa sembuhkan saya. Terima kasih Tuhan untuk mekanisme regenerasi sel yang membuat saya akan sembuh. Arahnya udah jelas, cepat atau lambat pasti akan sembuh. Itu menurut saya lebih realistis, ya karena saya nggak mau juga kita hidup di awang-awang gitu ya orang sakit kanker dibilang saya tidak sakit saya tidak sakit saya tidak sakit <laughs> ya ini masuk nggak masuk akal juga saya nggak mau sesuatu yang nggak masuk akal ya tetap akui fakta itu tapi mendeklarasikan saya akan sembuh anak saya berketon khusus tapi sebenarnya dia berkemampuan khusus dia akan pulih, dia akan hebat dia akan dahsyat gitu ya waktu anak saya dipanggil nggak noleh nggak ada kontak mata naik kelas bersyarat ya enam tahun kemudian ranking satu jadi mengakui fakta, menyelesaikan fakta, dan menang mengatasi fakta, ya. Oke. Okay. Sekarang saya akan sampaikan teori sedikit sekali, ya, dari sekian belas slide hanya untuk sebagian saja, karena memang sebenarnya ini di modul inner healing. Tapi saya cuplik bagian depannya saja, pendahuluannya saja, bahwa banyak orang sakit itu akibat masalah hormon ya jerawat berlebihan rambut rontok kurang percaya diri nggak ada nafsu makan get uh, uh, insomnia menstruasi nggak teratur uh, selalu marah flu fluktuatif kenapa karena tubuh kita ini ada banyak sekali yang namanya kelenjar endokrin kelenjar kelenjar yang memproduksi hormon hormonnya juga jumlahnya ada ratusan bahkan bisa bilang ribuan tapi ada hormon-hormon yang terkenal gitu ya dan itu ada di beberapa tempat produksinya hormon, dimana kalau orang kena vaksin atau divaksin atau kena virus maka kelenjar itu ketiak kita misalnya membengkak karena sedia sedang produksi hormon. Nah sistem hormon manusia ini mau dibahas satu-satu ya butuh kuliah gitu ya. Nah kita praktisnya aja mengerucut pada hormon yang disebut dengan hormon kebahagiaan, dopamin, endorfin, oksitosin, serotonin. Di grup yang sudah lama maka pernah saya post misalnya dopamin pengaruhnya pada organ apa ini ini ini ini ya kalau ginjal pankreas sih hormon ini ini jadi satu hormon itu bisa mempengaruhi 4 5 6 organ tubuh yang banyak orang mengalami sakit ya organ itu-itu makanya sampai disebut hormon kebahagiaan ini penopang kesehatan atau dengan kata lain ya hati gembira obat yang manjur ya padahal bahagia sebenarnya lebih dalam ya dalam bahagia ada ada bermakna, ada rasa mulia, ada gembira. Maka kenapa hati gembira obat yang manjur? Ya hati itu sumber kehidupan. Kok bisa begitu? Karena ternyata hormon ini diproduksinya atas atas pengaruh apa? Apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita rasakan. Jadi hormon-hormon itu diproduksi lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang kita rasakan. Kalau Pernah belajar di dokter Tansucian, atau bukunya Tansucian, ya, atau juga dokter yang lain, atau Google aja, ya. Nggak usah artikel, nggak usah jurnal. Artikel cukup, misalnya orang gembira, hormonnya endorfin. Kena, kena, karena apa namanya? COVID, ya. COVID-nya sebenarnya nggak ganas banget. Tapi ketakutan, karena ketakutan, hormon apa, sitokin, saking banyaknya disebut badai sitokin, sitokinnya banyak, imunnya ngedrop, lalu karena imun ngedrop, autoimun sehingga antibodi menyerang dirinya sendiri. Maka kan pernah ada ya orang di China dan di Jerman orang COVID rumah sakit mengundurkan diri. Ya ini di artikel yang saya baca ya, benar apa enggaknya? Tapi ditulis bahwa orang yang yang COVID meninggal diotopsi gitu ya, lalu yang rusak ginjalnya rusak, paru-parunya rusak yang rusak tempat-tempat di mana enggak ada covid sehingga sempat muncul pendapat itu mati bukan karena covid tuh <laughs> ya. Ya memang betul matinya karena ginjalnya rusak, tapi ginjalnya rusak karena autoimun menyerang dirinya sendiri, tapi autoimun terjadi karena badai sitokin, tapi badai sitokin diakibatkan dipicu karena kena covid lalu stres lalu takut. Makanya kalau enggak takut ya enggak badai sitokin, ya sembuh Jadi yang membunuh mananya nih? Covid-nya atau takutnya? yaitu contoh pembahasan mengenai hormon yang menjadi menarik ketika ada orang meninggal kok yang covid ini parpurunya nggak jahat-jahat nggak jelek-jelek banget ancurnya malah organ yang lain gitu ya nah penjelasannya adalah ketika orang takut itu sitokin khawatir cemas ya uh, sitokin juga kalau marah kortisol Kecewa, kepahitan, dendam, tidak bisa mengampuni, epinefrin, dan seterusnya. Ini hormon-hormon yang sebenarnya juga dibutuhkan, ya, dalam jumlah tertentu. Untuk apa ya? Makanya, jonka bacin itu penyakit itu muncul karena ketidakseimbangan hormon. Hormon gak imbang ya? Kenapa kalau di dari awal ya? Stres ya. Makanya, namanya nama serial jonka bacin itu yang kita belajar apa sih? Water breathing body scan, inner healing terapi, self-image terapi, personality terapi. Kalau di dalam kelasnya John Kabat-Zinn, nafas gunung, nafas sungai, ya, nama-nama meditasi. Kan saya ganti dengan olah nafas, citra diri. Kita itu apa? sanguin pragmatik, melankolik. Saya lebih ke psikologis banget. ya, Walaupun John Kabat-Zinn seorang psikolog, psikiatri juga. Tapi saya lebih aman menggunakan istilah-istilah yang lebih ilmiah, dramatik, Ya, peserta olah nafas, kalau anda di WA grup yang ngikutin, yang udah grup lama, saya berikan link untuk tes gratis di Google tes temperamen dasar. Oh saya sanguin, oke. Okay. Kalau kita atur aja otak kita, memang saya ceroboh, saya kurang rapi, tapi kan saya orangnya kreatif. Bersyukur untuk kreatifnya, ya supaya kita jadi orang yang bahagia dengan diri kita sendiri. Untuk membuat bahagia dengan sendiri, orang dibawa pada jati diri kamu tuh secara psikologis ini. Nanti kalau udah berlanjut lagi kita ada modul namanya personality. Ya saya akan berikan link gratis untuk tes personality dengan MBTI atau enneagram. Oh, sehingga saya tahu kalau saya ENFP, istri saya ISTJ. Nah, karena ketidakseimbangan, kekacauan pikiran, kekacauan perasaan itu kalau teorinya John Capasin, kekacauan perasaan, kekacauan pikiran, mau stres, mau sedih, mau benci, membawa ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon mengacaukan kesehatan, ya, tentu tidak semua, ya, sakit karena, karena masuk infeksi bakteri, ya, mau olah nafas, ya, ya, sembuh juga. Kalau imunnya kuat, olah nafas menaikkan imun, imun membunuh bakteri, ya, kalau enggak, ya, minum obat antibakteri. Tapi sakit-sakit yang berhubungan terutama dengan ketidakseimbangan hormon, ya, autoimun, menstruasi enggak teratur, pusing, migrain segala macam, dengan cepat sembuh dengan tekniknya, John Katacin ini. Ya, maka kita olah nafas, Pak. Saya sakit ini modul mana? Sebenarnya olah nafas bukan obat, ya. Kalau panas stop cool, kalau pusing bodrek, ya itu obat. Olah nafas ini seluruh modul membawa perbaikan metabolisme. Wim Hof misalnya lebih kencang pada metabolisme, tapi John Kapustin lebih kencang kuat pengaruhnya pada hormonal. Dua-duanya dibutuhkan untuk kesembuhan. Maka, lakukan semua modul. Nah, sekarang kita langsung praktek ya. Olah nafas kebahagiaan, saya berhenti berbicara secara langsung, tapi saya juga mau praktek. Maka, audionya saya putar mengenai kebahagiaan. Sekali lagi, saya tentukan berbeda dengan pelajaran di kelas lain. Kalau olah nafas kebahagiaan itu, bayangin kebahagiaan, Pak. Gitu ya, ya boleh aja ya. Tapi sekarang kita sambil berolah nafas, kita mengatur pikiran kita tentang kebahagiaan supaya kalau pikirannya disetel ulang nanti nggak usah olah nafas, nggak usah meditasi ya hidup sehari-hari itu bahagia ya jadi menurut saya lebih make sense ya lebih masuk akal ya kayak orang biasanya gini kalau maaf nih yang Kristen ke gereja nyanyi seneng <laughs> kayak masuk surga pulang ke rumah masuk neraka ke gereja lagi rasa surga pergi ke kantor rasa neraka <laughs> surga neraka surga neraka. <laughs> Jadi menurut saya way of life, pandangan hidup, nilai hidup, konsep hidup itu yang kalau anda nanti berdebat dengan saya itu pasti yang akan lebih banyak saya olah ya iman agamanya masing-masing, tapi iman agama membangun nilai hidup. Nah saya di nilai hidup ini kira-kira gitu ya. Jadi menurut saya clear ya. Jadi karena memang semuanya ya harus harus clear ya karena namanya belajar begini kan orang banyak juga yang utama kalau saya nggak tahu yang lain ya, teman-teman saya banyak yang hati-hati banget, bahkan bukan hati-hati, kadang malah bisa gini, Wih, Pak Julat sekarang sesat nih, <laughs> ngajari energi. <laughs> ya, ya Tuhan itu kasih. Barang sawi dalam kasih, jadi dalam Tuhan. Dan kasih itu energi yang besar. Sekali lagi, mohon maaf sekali lagi, saya singgung soal agama ya kan misalnya kalau di Alkitab tertulis ketika Yesus melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi digerakkan oleh kasih. Lalu ada orang sakit, kalau ku jamah jubahnya pasti sembuh. Lalu dia jamah sembuh gitu ya. Lalu dia tanya sama muridnya, siapa yang pegang aku? Lalu orang berdesak-desakan kok tanya siapa yang pegangnya semuanya ada tenaga, ada power, ada kuasa yang keluar dari tubuhku, gitu ya. Jadi nah, itu kalau energi juga, atau kuasa. Gitu. Nah, sebenarnya kuasa itu ada dalam kita juga. Kalau kita ada hidup di dalam kasih. Jadi konsep saya bukan energi, tapi kuasa, power, dan kuasa, atau Tuhan itu adalah kasih. Ya, Oke, kita akan mulai. Pola nafas boleh tutup mata nanti ya tangannya dibuka supaya nafas apa nafasnya terbuka ya lalu taruh tangan di atas eh, taruh aja di atas paha begini terbuka ya begini boleh begini boleh mana yang nyaman tapi jangan tertutup ya atau jangan begini juga kayaknya berdoa tapi ini nafasnya nanti nggak panjang tarik pelan-pelan buang pelan-pelan kita akan mulai boleh 12 detik boleh 8 detik sesuai dengan masing-masing eh, ya kita akan mulai olah nafas kebahagiaan teman-teman kita akan mulai olah nafas hari ini kita beri tema happiness atau kebahagiaan secara teknik kita bernafas oleh water breathing atau whiskey breathing salah satu boleh ya Water breathing, seperti olah nafas body scan, tarik nafas pelan-pelan lewat hidung, lepaskan pelan-pelan lewat hidung. Kalau nariknya 6 detik, lepasnya 6 detik. Kalau yang kuat 8, 8 detik nariknya, lepas buangnya 8 detik. Yang kuat 12 detik, narik pelan-pelan 12 detik, lepaskan 12 detik. Itu water breathing duduk bersila boleh boleh, dikursi boleh tidur terlentang boleh, tangan terbuka taruh di atas paha kalau tidur maka terlentang tangan terbuka menghadap ke atas kalau whisky breathing maka melepasnya lebih panjang bisa tarik 4 buang 8, tarik 6 detik buang 10 detik tariknya 8 detik, buangnya bisa 12 detik, tarik lewat hidung lepas lewat hidung mulutnya untuk tersenyum Baik water breathing atau whiskey breathing, mulut tertutup, tersenyum, tarik, lepas, lewat, hidung. Yang denyut jantungnya relatif tinggi, maka bisa whiskey breathing, yaitu melepasnya lebih lama daripada menariknya. Yang tidak ada masalah dengan denyut jantung yang terlalu tinggi, maka tarik dan lepas, sebaiknya waktunya jumlahnya sama. Saya akan memberikan aba-aba dengan tarik dan lepas, hitungan 8 detik. Hanya satu menit, setelah itu aba-aba mengenai isi hati, yaitu kebahagiaan. Kita mulai. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lepas, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. silakan dilanjutkan. Bernafas pelan-pelan. Mulut ditutup tersenyum bau lemah seluruh tubuh santai, tapi kalau bisa duduknya tegak, punggungnya tegak, kepala tulang belakang, tulang ekor tegak, tangan terbuka, tarik nafas pelan-pelan, nikmati sensasi udara masuk ke paru-paru, oksigen yang segar, 100% saturasi tubuh alkali, oksigen dalam darah menyebar ke seluruh organ tubuh, dan kita merasakan tubuh yang nyaman. Kalau tidak bisa merasakan apa-apa, maka cukup tarik dan lepas secara perlahan-lahan. Kita menikmati nafas kehidupan, nafas dari Tuhan, dan kita percaya nafas kehidupan yang dari Tuhan, itu yang membawa kesembuhan. Kita mengatur nafas kita berbeda dengan irama sehari-hari, yang secara umum sering menarik lebih panjang daripada melepasnya, dan itu menimbulkan kita lebih ke arah stres, tegang, fokus. Tapi kita mengatur nafas, melepas nafas, seimbang juga membawa pada keseimbangan hormonal, maka waktu kita menarik nafas pelan-pelan lewat hidung, membuang pelan-pelan lewat hidung, tarik 8 detik, lepas 8 detik, atau sesuai kekuatan masing-masing. Kita menarik dan melepas dalam keseimbangan, dan kita percaya seperti ilmu-ilmu yang dipelajari oleh beberapa dokter, seperti Dokter John kabat dokter Dr. Patricia Garbang, Membawa pada keseimbangan hormonal. Dan keseimbangan hormonal membawa kesembuhan. Tapi lebih lagi juga para dokter mengajarkan bahwa hati yang gembira, obat yang manjur, karena kegembiraan, kebahagiaan memberikan hormon-hormon kebahagiaan. Ada hormon kebahagiaan yang bernama dopamin, ada adrenalin, ada serotonin, ada melatonin. Dan hormon-hormon kebahagiaan ini menopang kesehatan. Karena itu kita mau bernafas secara teknis, bernafas pelan-pelan, tarik lewat hidung, melepas lewat hidung. Tapi kita mau mengisi hati kita dengan kebahagiaan, dan kita mengatur pikiran kita mengenai pikiran-pikiran, konsep-konsep kebahagiaan. Ambil nafas dalam-dalam, nikmati nafas dari Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau kami belajar bahwa kesehatan juga dipengaruhi oleh jiwa kami. Kami belajar mengenai berbagai hormon dalam tubuh kami, dan kami belajar fungsi-fungsi dari berbagai hormon, khususnya mengenai hormon-hormon kebahagiaan. Dan kami duduk diam di hadapan Tuhan, mengambil nafas kehidupan. Kami mau mengambil keputusan, untuk bahagia. Terima kasih Tuhan dalam hidup kami, kami belajar mengenai hidup ini. Kami tahu bahwa kebahagiaan mempengaruhi kesehatan. Dan kami sering Tuhan, kebahagiaan kami dipengaruhi kalau ada yang menerima kami, ada yang mengasihi kami, ada yang memperhatikan kami. Ada yang menghormati kami, ada yang memberi kepada kami. Baik itu pujian, perhatian, barang, ataupun yang lain. Tapi kami tahu Tuhan sekarang, bahwa itu kebahagiaan yang rentang. Karena kebahagiaan kami dipengaruhi oleh apa yang dilakukan orang lain kepada kami. Kami bahagia kalau anak-anak menurut, kami bahagia kalau anak-anak pintar, kami bahagia kalau pasangan mengasihi kami. Itu juga kebahagiaan yang rentan Karena belum tentu anak-anak akan menurut. Dan mungkin pasangan justru berkhianat. Kami ambil nafas dari Tuhan. Tuhan sumber kebahagiaan kami. Kami ambil nafas dari Tuhan. Dan kami akan mengatur pikiran kami, sebuah pikiran untuk hidup di dalam kebahagiaan. Ambil nafas pelan-pelan dari Tuhan. Supaya kita bisa hidup bahagia dan tidak tergantung oleh orang lain ataupun situasi atau keadaan di luar diri kita. Maka kita harus mengatur kebahagiaan yang ada di dalam kita, pikiran kita, konsep kita, perasaan kita. Yang pertama tentunya adalah kebahagiaan dari Tuhan, karena kita beragama dan kita punya Tuhan. Kita bahagia karena dosa kita diampuni. Tapi terlebih lagi, kita mau mengatur hal-hal yang ada dalam pikiran kita. Terima kasih Tuhan, kami mau mengatur pikiran kami, keputusan kami, sikap hidup kami, yang membuat kami bisa hidup di dalam kebahagiaan. Ambil nafas dari Tuhan, nikmati udara mengalir ke pikiran, ke otak, mengalir ke seluruh tubuh dan memberikan kesegaran. Dalam kesegaran hidup dan di dalam kesadaran yang penuh, kita mengambil keputusan, kita mengatur pikiran kita. Tuhan, saya mau jadi orang yang bahagia, apapun yang terjadi dan apapun yang aku alami. Saya akan menjadi orang yang bahagia, karena saya mulai belajar untuk menikmati bahagianya memberi. Memberi dan bahagia. Memberi perhatian. Memberi penerimaan. Memberi pengertian. Memberi senyuman. Memberikan pertolongan. Memberi sesuatu yang memang ada pada kami. Kami tidak berandai-andai akan memberi. Tapi kami mulai melangkah memberi, karena tidak butuh orang menjadi kaya untuk memberi, kalau pemberian itu adalah pengertian. Pemberian itu adalah perhatian. Pemberian itu berupa kepedulian. Pemberian itu berupa pujian kepada orang lain. Dan ketika orang lain kami puji, kami melihat dia begitu senang dan begitu bahagia, dan kami mulai menikmati Tuhan. Ketika bisa membuat orang lain bahagia, kami lebih bahagia lagi. Ketika kami memberikan motivasi dan pengharapan, dan orang putus asa menjadi antusias, matanya berbinar-binar, kami mulai bisa merasakan sebuah kebahagiaan yang berbeda dibandingkan saat kami berbinar-binar karena menerima hadiah, karena ada kebahagiaan yang lebih. Ketika memberi. Dan kami akan terus memberi dan memberi dan bahagia dan bahagia. Kami pernah Tuhan hidup dan kami meminta dimengerti. Kami minta diperhatikan. Kami minta dimengerti, kami minta diperhatikan. Dan kami kecewa dan kecewa, kami kecewa dan kecewa kami kami, karena kami tidak mengharapkan apa yang kami tidak menerima apa yang kami harapkan. Kami banyak berharap dan kami banyak kecewa. Tapi kami tahu hari ini Tuhan kami akan mengubah pikiran kami dan konsep hidup kami bahwa kami tidak boleh banyak berharap dan tidak boleh banyak meminta. Kami akan memberi dan memberi Tuhan, kami mengaku juga kalau kami manusia yang kadang kami capek dalam memberi. Sekali-sekali kami ingin menerima, tapi kami hari ini tahu. Kami akan memutuskan hidup yang memberi, dan kalau kami menerima, kami akan meminta dari Tuhan. Teman-teman ambil nafas dari Tuhan, nafas kehidupan, tarik pelan-pelan. Selama ini kita bernafas dengan terburu-buru, bahkan mengitir sengal-sengal, menarik lebih panjang daripada melepas dan membuat tidak seimbang. Ketidakseimbangan itu juga membuat hormon kita tidak seimbang. Kali ini kita duduk diam, cukup waktu untuk menarik pelan-pelan dan melepaskan nafas dengan pelan-pelan. Dan kita akan mengatur pikiran hati kita soal kebahagiaan. Betapa rentan kebahagiaan kita. Naik turun tidak teratur. Karena kebahagiaan kita tergantung sama perilaku orang-orang di sekitar kita yang mungkin justru menyakiti dan menyakiti, dan selalu menyakiti. Karena itu kita ambil nafas dalam-dalam, dan kita berkata, Tuhan, hari ini aku mengambil keputusan untuk tidak mudah terluka, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Tapi kami akan menjadi orang yang mudah bahagia. Karena kami akan dengan mudah memaklumi perilaku orang lain. Kami akan justru kasihan dengan orang-orang yang berperilaku yang tidak baik. Kami tidak jengkel, kami tidak marah, kami tidak terluka, tapi kami kasihan. Ambil nafas dari Tuhan dalam-dalam, nikmati nafas dari Tuhan, dan mulai pikirkan, Kebahagiaan yang bersumber dari diri sendiri atau bersumber dari Tuhan. Tidak tergantung lingkungan, tidak tergantung perilaku orang lain. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa menikmati kebahagiaan karena berguna bagi orang lain. Kebahagiaan karena kami memberi. Kebahagiaan karena kami memang mengambil keputusan untuk menjalani hidup yang bahagia. Sekalipun kami belum diperkati, belum kaya, sekalipun kami masih sakit dan belum mengalami kesembuhan yang sempurna, tapi kami percaya bahwa kami bergerak menuju kesempurnaan, kami bergerak menuju pemulihan, kesembuhan, kami bergerak dalam regenerasi sel yang terjadi, hari demi hari dan kami menuju kesembuhan yang sempurna kami belajar Tuhan bahagia bukan nanti kalau kalau sembuh, kalau sehat kalau sukses, kalau kaya kalau anak baik kalau pasangan baik kalau dan namanya kalau teman-teman belum tentu terjadi tapi kita mau bahagia itu sekarang. Sekalipun pasangan belum berubah, anak belum berubah, mertua tetap sama, tetangga begitu-begitu juga. Dan masih banyak hal-hal yang mungkin selama ini membuat kita tidak bahagia. Tapi coba kita renungkan. Apa kita mau menyerahkan nasib kita, kebahagiaan kita, dipengaruhi oleh hal-hal lain, atau kita mau mencoba, terbalik. Kita pengaruhi mereka untuk bahagia seperti kita. Atau paling tidak, kita mengambil keputusan. Saya mau hidup bahagia. Membiasi nafas dalam-dalam, kita mengolah nafas. Dan dalam nafas yang pelan-pelan, baik narik atau lepas dalam jumlah yang sama, ada keseimbangan hormonal ada keseimbangan jiwa antara pikir dan rasa. Dan dalam ketenangan ini, itulah kita bisa menentukan sikap. Itulah kenapa orang-orang yang latihan olah nafas bisa menjadi lebih sabar, lebih menguasai diri, mengalami ketenangan batin, dan hidup lebih bahagia. Terlebih lagi, jika teman-teman mau menghubungkan pola nafas ini menjadi sebuah saat teduh di mana kita berdoa dan berhubungan dengan Tuhan, sumber kehidupan, sumber kebahagiaan. Kita ambil nafas dalam-dalam, dan kita lepaskan lagi. Kalau teman-teman tahu, di timur tengah ada danau yang begitu besar dan luasnya sampai disebut laut mati. Tapi itu sebenarnya sebuah danau yang besar. Kenapa disebut laut mati? Karena tidak ada ikan di dalamnya, tidak ada kehidupan. Itu danau menerima air dari sekitar pegunungan sekitarnya abad demi abad. Dia menerima terus. Tapi tidak ada Aliran yang keluar dari danau. Karena terjadi berabad-abad, bahkan ribuan tahun, maka jumlah mineral, garam yang ada di danau naik terus. Menjadi asin seperti laut. Maka disebut laut mati. Kita bisa pergi ke sana, dan orang yang tidak berenang pun akan mengambang. Karena begitu pekatnya garamnya sampai terasa asin. Tidak ada kehidupan, karena danau itu hanya menerima air dari sekitarnya. Sebaliknya, danau yang lain menerima air dari sekitar pegunungan dan mengalirkannya ke sungai-sungai, maka airnya adalah air yang menghidupkan banyak plankton, ikan, semuanya hidup. Menarik bukan? Bahwa orang bisa mati karena hanya mau menerima. Dan butuh menerima. Butuh perhatian. Minta diperhatikan. Minta dimengerti. Minta, minta, dan minta, dan minta. Dan mati dalam kekecewaan. Segala penyakit datang karena hatinya penuh dengan kekecewaan. Kita mencoba hidup yang berbeda. Bukan seperti laut mati, tapi seperti danau yang hidup. Karena selain menerima, juga mengalirkan aliran-aliran airnya ke sungai, ke sawah. Maka sebuah danau dimana tidak hanya menerima, di dalamnya ada kehidupan. Karena itu mari kita mengambil sebuah konsep kehidupan, bukan seperti laut mati atau danau mati. Kehidupan yang terus mengalirkan kebaikan, mengalirkan pertolongan. Hidup yang berguna bagi orang lain, sekalipun tidak kaya, tidak perlu kaya untuk menjadi berguna. Ambil nafas dalam-dalam. Ambil nafas dari Tuhan. Ambil nafas yang menghidupkan. Sekaligus hari ini kita refleksi kenapa badan kita sakit. Bahkan seolah-olah seperti menuju kematian. Jangan-jangan kita hanya menerima dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bernafas di hadapan Tuhan. Dan kami bukan hanya belajar bernafas. Kami belajar pola hidup sehat. Hidup yang sehat adalah hidup yang memberi. Hidup yang berarti, hidup yang berguna. Bahagia karena bukan memiliki sesuatu, tapi berbahagia karena berguna bagi orang lain. Kalau kita bahagia karena memiliki sesuatu, memiliki uang, uang habis, tanggal muda kita bahagia, tanggal tua kita menderita. Kalau kita bahagia karena memiliki sesuatu, pada sesuatu itu tidak kekal uang bisa ditipu dan habis, barang bisa dicuri dan hilang, memiliki pasangan, pasangan bisa berkianat, atau pacar putus diambil orang lain. Kita bahagia bukan karena memiliki sesuatu. Kita bahagia karena kita menjalankan kehidupan. Itulah kenapa saya menyebut pola hidup sehat. Bukan pelajaran olah nafas. Olah nafas hanya salah satu di dalamnya atau teknik di dalamnya. Tetapi kehidupan yang bahagia adalah kehidupan yang sehat. Ambil nafas pelan-pelan dari Tuhan. Saya selalu katakan nafas dari Tuhan itu menghidupkan. Nafas dari Tuhan itu menyembuhkan. Karena Tuhanlah yang memiliki nafas kita. Tuhan, perpanjang nafasku. Beri aku kesempatan hidup lebih panjang lagi, ya Tuhan. Aku sudah hidup puluhan tahun dan aku tidak hidup di dalam kebahagiaan karena aku salah menjalani. Pola hidup beri aku perpanjangan hidup, ya Tuhan. Perpanjang nafasku, beri aku kesehatan, dan aku akan hidup dengan cara-cara bahagia, dengan pola hidup bahagia: hidup yang berguna, hidup yang memberi, hidup yang mengalir seperti aliran sungai. Seperti danau yang memberikan air kepada sungai-sungai untuk mengalir sepanjang waktu. Dan Tuhan memberikan hujan mengisi danau. Tuhan mengalirkan dari gunung-gunung air-air yang sudah terfilter oleh gunung masuk ke danau. Dan danau itu menjadi hidup. Terima kasih Tuhan lewat Penyakit yang aku alami. Membawa aku duduk diam dan merenungkan kehidupan. Kalau aku dulu tidak pernah menikmati setiap tarikan nafas. Hari ini Tuhan aku mengambil nafas dari Tuhan. Aku tarik pelan-pelan nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang memberikan kesegaran di dalam hidupku nafas yang menyegarkan tulang-tulangku. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang menyegarkan sum-sumku. Terima kasih Tuhan, darahku pun segar karena nafas kehidupan yang dari Tuhan. Oksigen yang ditangkap oleh paru-paru dan dialirkan, Jantung, oksigen yang ada dalam darah kami mengalir ke seluruh tubuh. Tubuh kami merasakan kesegaran. Tubuh kami mengalami kesembuhan. Regenerasi sel terjadi dan organ-organ kami dipulihkan. Kami mendapat perpanjangan hidup dari Tuhan. Kami mendapat kesempatan melanjutkan hidup dari Tuhan. Kami tidak mau sakit lagi. Kami mau hidup bahagia dan sehat. Saya mau hidup bahagia dan sembuh. Dan hari ini kami belajar kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Tuhan membawa kami dalam kehidupan yang bahagia untuk menjadi orang-orang yang bahagia. Bahagia dan sembuh. Bahagia dan sehat. Sehat dan bahagia, tapi bahagia membuat orang sehat. Teman-teman, silakan melanjutkan berdoa sesuai dengan iman dan agamanya masing-masing tetap terus tarik nafas pelan-pelan dan lepaskan pelan-pelan ambil nafas dari Tuhan karena nafas itu miliknya Tuhan nikmati nafas dari Tuhan awali setiap kegiatan termasuk olah nafas dengan doa dan akhiri juga olah nafas kita dengan doa. Karena kesembuhan datangnya dari Tuhan. Kalau sudah selesai berdoa, maka tetap tutup mata untuk kita masuk dalam olah nafas relaksasi. Kembali kita bersama-sama untuk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 Lima, empat, tiga, dua, satu. Tarik nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Lepaskan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Teman, teman boleh menggerak-gerakkan tak jari tangan yang bersila bisa diselonjorkan yang duduk di kursi kalau mau tangan kaki digerak-gerakkan telapak kaki dikoyangkan sehingga kita merelaksasi juga tubuh kita dan kita bisa bersama-sama kita selesai terima kasih untuk telah Praktek bersama pada pagi hari ini, ya kita akan menjawab pertanyaan lalu kita selesai ya. Kalau yang Sabtu libur ya onggar. yang Sabtu kerja kalau mau ada mau live group apa live zoom ya silakan ya. Setiap kali zoom bersama ya minggu depan kita kembali ke jam 5.30. tiga ya karena enam ini kan seminggu ini ada camp kesembuhan holistik di mana saya uh, harus ngajar dan saya onsite satu hari, sepertinya jadwalnya 6. Jadi nanti kita seminggu depan saya akan umumkan di grup kembali 5.30 setiap pagi sampai ada pemberitaan selanjutnya ya. Kemarin satu bulan September saya di Amerika dan kita tidak ada uh, praktek bersama. Si yang mau bertanya ya grup pola hidup sehat satu arah. Ada tujuannya supaya kalau mencari file, gampang ya. Grup diabetes, grup kanker, grup tulang dan saraf, wah, dua arah: satu hari ratusan chat, susah carinya ya, tapi dibutuhkan untuk konsultasi karena di setiap grup ada dokternya ya yang teruk kanker ya ada dokter ongkolog dokter Pijanto Halim dokter Gunadi Widyarsa itu ongkolog dan juga narupati kayak Pak Frederick Baborunto ya cuma Pak Baborunto ampun-ampun ya sibuknya luar biasa saya WA kadang 3 minggu baru dijawab telepon gak diangkat juga akhirnya sudah hanya lewat doa saja <laughs> supaya WA nya dijawab atau kadang saya lewat temen yang lebih dekat sama dia dan baru bisa ngatur jadwal untuk zoom. Jadi, tapi Pak Dr. Bicanto Halim juga ilmunya ya serupa ya. Dan dia sama dengan Pak Waluntu penyintas kanker. Jadi di WA grup kanker, diabetes, saraf itu ada semuanya ada dokternya dokter medis ya, dokter klinis pada bidang masing-masing dan penyintas. Nah itu dua arah ya. Di grup pola hidup sehat belajar olah nafas satu arah supaya cari filenya gampang ya. Karena dulu waktu saya ikut kelas Polah Nafas berbayar pun ya be dua, ya ada yang dua arah, ada mentornya. Kalau yang satu arah hanya dari gurunya menyampaikan, dan saya pikir efektif. Ya teman-teman bisa cari filenya dengan gampang, asal jangan disetting, clear chat tujuh hari gitu nanti teman-teman membuka file udah nggak bisa ya. Khusus yang lain silahkan, tapi grup olah Nafas kenapa pelajaran dan satu arah jangan disetting untuk disappear ya menghilang dalam tiga puluh hari ntar cari lagi. Jadi Jabri saya, ya paling saya jawab, masuk grup yang baru saja. Ya, saya juga nggak ada waktu untuk nyariin file, lalu jawab pribadi, Jabri satu-satu, 70 WA grup, 30 ribu orang. Semuanya Jabri saya, saya mati berdiri, saudara ya. Jadi kalau mau tanya, ikut Zoom, begini kita jawab. ya Supaya WA saya nggak terlalu banyak orang Jabri, kecuali urgent, ya ada sakit tertentu. Oke. Okay. Pagi Pak, mau ingin bertanya, mengapa gula darah saya berbisar 130, namun telapak kaki saya kebas? Gula idealnya bangun tidur 110 ke bawah, tapi kalau di bawah 120, bangun tidur udah oke. Okay. ya Kalau orang diabetes bisa di bawah 120 aja. kalau saya ya. Kalau Dokter Mira kasih target di bawah 100, atau 2 digit, 2 digit, dua digit, bagi saya ya di atas 150 minum obat aja dosis ringan kalau misalnya metformin ya 500 atau clopidrid ya 2 mg di bawah 120 nggak usah minum. Jadi melepas obatnya bertahap ya. Nah, kalau kebas. Kebas itu tanda bahwa pembuluh darah peredaran darah nggak lancar ya. Maka kalau olah nafas pasti yang kebas-kebas ini mengalami kedinginan, mengalami kesemutan, latihan terus nanti sampai kebasnya sembuh ya. Kalau kebasnya itu terasa sampai mengganggu, tidak penting gini. Sebelum olah nafas tidak kebas, setelah olah napas jadi kebas. Ya, kadang ada kayak orang kayak detok gitu ya istilahnya. Kalau ini bukan, kalau kebas enggak ada hubungannya sama detok tapi dengan pembuluh darah ya. Di mana kalau olah nafas itu kan denyut jantungnya diperbaiki. Tapi kalau pas olah nafas kadang-kadang malah denyut jantungnya lebih cepat. Ya, kebasnya itu karena berarti ada pembuluh darah yang tersumbat. Nah, dalam metode Wim Hof 2, kalau ikut modulnya Wim Hof 2 atau yang kemarin baru saja saya upload yaitu kita webinar Sabtu lalu yang sudah ditaruh di grup yang judulnya Wim Hof dan kesembuhan. Nah, itu justru Wim Hof 2 sangat efektif untuk membangun jalur pembuluh darah baru ya. Nanti pasti kebasnya akan hilang ya. Tidak bisa menemukan olah nafas kebahagiaan ini di PS maupun Oke, kalau itu nanti saya post yang sekarang ya, yang rekaman hari ini ya, mestinya sih ada ya, pola nafas kebahagiaan. Sih tahu saya ada rekamannya ya, tapi ya, kalau yang memang WA grupnya baru, modulnya belum nyampe, belum, tapi nanti saya akan post karena ini sebenarnya bagian satu dari serial MBSR. Jadi nggak apa-apa, kalau sudah remove 2, nanti pasti akan di-post yang ini ya. Cara narik nafas dan mengeluarkan yang tepat. Tergantung tekniknya. Kan ada beberapa teknik, jadi beda-beda. Wim Hof tarik hidung, buang mulut. MBSR tarik hidung, buang hidung. Lalu nafasnya gimana? Perut boleh, dada boleh, ya nafas disambung boleh. ya Kalau yang Wim Hof, di Youtube kan saya tunjukkan bagaimana Wim Hof sendiri bernafas. ya kembungin perutnya, dia tarik dadanya, jadi sebenarnya tekniknya ada beberapa. Ikutin aja modul demi modul. ya. Pas nafas segitiga, tariknya begini, lepasnya begini. Pas motor breathing, tariknya begini, lepasnya begini. Pas nafas segitiga, tarik, tahan, lepas. Bahkan lidahnya tengok ke atas boleh. Jadi tekniknya berbeda-beda tergantung teknik yang mana. Wim Hof sama MBSR, teknik tarik lepasnya berbeda. ya MBSR itu mind -based, Mindfulness Based Stress Reduction. Ya, kalau yang di WA grup bisa silakan dibaca di WA grup ketika modulnya masuk di Body Scan maka MBSR dijelaskan. Ya, kalau yang belum ya emang belum ya. Jadi modul itu kalau misalnya grup 70, puluh gitu baru Bimov satu setiap hari Bimov satu terus sudah belum di pos modul yang dua yang MBSR belum gitu ya. Karena memang supaya otaknya enggak bingung, tubuhnya enggak bingung satu modul itu dilatih ini Body Scan nanti. Setiap malam, body scan terus sudah dengar eh, ini healing bagus loh. Tunduk, jangan kepo, jangan buru-buru, karena kalau malah disensi itu satu modus satu bulan. Body scan ya, body scan terus setiap hari, satu bulan itu setiap hari nggak boleh ada miss-nya. Istilahnya, kalau miss-nya kebanyakan ulangi dari awal, kira -kira gitu ya jadi sampai ritmenya terbentuk. Jadi, kalau misalnya grup yang belum, ya sudah ya tunggu aja, cuma sekarang olah nafas pagi ini bisa ngicip-ngicipin, tapi nanti harusnya malamnya praktek sendiri yang urut, ya, praktek yang urut, nah kalau yang pagi, saya biasanya modul yang awal-awal, BIMPOP 1, BIMPOP 2, lalu yang MBSR, water Breathing blending, udah. nanti yang lain-lain nggak -lain akan ada di pagi hari, ya, karena nanti membuat orang yang baru gabung atau lompat modul 7, gitu ya, jadi yang modul belakangan tidak pernah akan ada di pagi hari, jadi pagi hari ini praktek nanti akan banyaknya memang dibutuhkan pagi hari misalnya apa body stretching sambil gerak olah apa ngeplang kayak kita sambil olahraga nah itu sebenarnya bukan urutan modul ya urutan modul yang ada di WA group untuk kesembuhan anxiety bisa menggunakan metode yang mana yang baru oke sebenarnya gini, olah nafas itu bukan obat sekali lagi ya kalau obat itu pusing bodrek ya batuk pakai ini OBH berupa hitam olah nafas itu semua modul satu kesatuan Wim Hof lebih banyak bicara metabolisme, sedangkan MBSR hormon. Jadi, semuanya dibutuhkan, tapi memang ada penekanan. Misalnya, orang diabet minum, kista, kanker, pH-nya rendah, pagi-paginya harus wim Hof. Gitu ya. Kalau kecemasan, misalnya ya, lebih banyak yang kayak seperti ini, namanya serial MBSR, khususnya malam hari. Tapi orang yang mengalami kecemasan, rambut rontok, menstruasi tertingkat teratur, pH-nya juga rendah maka kalau saya mengamati atau belajar berbagai modul ini pagi saya lebih sarankan Wimprov tapi nanti orang yang misalnya eh, arahnya lebih ke pemicunya ketidakseimbangan hormon nah itu yang malamnya udah pasti ya malamnya mesti yang serial MBSR yang ada body scanning, healing terapi, inner healing 1, inner healing 2, citra diri, personality, kebahagiaan, sukacita, ketenangan batin, kegembiraan, ya, ah, banyak tema itu temanya boleh gonta-ganti tapi ritme nafasnya seminggu itu tiap malam terus gitu ya. Kalau modul muatannya tadi ulang lagi nggak apa-apa petisinya tema ya. Sedangkan paginya walaupun itu kecemasan, guilt, mah tetap Mimpov menurut saya efektif sekali, terutama juga perlu dibereskan dalam hal metabolisme. Jadi Lalu beberapa hari sekali, yang kejaga kesehatan, pagi Mimpov, malam MBSR. Tapi orang yang misalnya dalam terapi kesehatan, kayak minum kisah kanker tiga jam sekali. Orang yang sembuh tanpa obat, tanpa kemo, contohnya Gavrila, titik puspa, itu satu kali nafas satu jam sampai berkeringat olah nafas segitiga atau mibab sampai berkeringat. nanti 6 jam lagi jadi sehari tiga kali atau setiap tiga jam sekali ya tiap kali setengah jam terus setiap hari selama 3 bulan nggak boleh putus nggak boleh obolong ya nggak boleh bolong supaya apa ph-nya 7,45 darahnya selama tiga bulan kankernya mati sehingga bisa tanpa kemo, tanpa radiasi ya kalau emang targetnya mau sembuh lepas obat mesti radikal tapi kalau misalnya ah nggak usah lepas obat lah turun turun dosisnya udah senang dah gitu ya nggak usah tiap sehari juga pagi sore gitu ya. bahkan mungkin sibuk gitu ya? nggak sakit sakit banget kok, gitu ya hanya pengen tahu aja olah nafas ya silahkan. Jadi memang orang punya target berbeda-beda ya. Nah kalau makanya kadang-kadang yang gratisan begini malah orang nggak konsisten ya. Kalau yang bayar dulu saya ikut bayar ya, Gua saya lihat kelasnya misalnya tiga orang gitu ikut Zoom ya hampir 300. ratus loh <laughs> Udah bayar kalau nggak ikut rugi gitu kan kalau gratis ya malah banyak yang enggak ikut ya. Tapi sudah janji gratis kecuali camp ya. Kalau camp memang itu bukan acara saya ya. Camp kesemuan orang itu punya pusinta tapi pusinta ngundang saya. Nah tapi juga itu bayar karena kan tempat nginep di hotel, dapat makan, dapat jus, dapat macam-macam ya. Jadi kalau yang dari saya tetap akan free ya terserah masing-masing mau menjalankan apa tidak kebutuhannya kan masing-masing dan juga ada yang kebutuhannya pengen sembuh benar gitu ya ya beberapa saya dicoba oleh banyak orang gitu Pak saya betul-betul Pak saya enggak mau kemo saya enggak mau radiasi kayak Gavrila kayak Titipus, Pak bisa enggak saya sembuh saya bilang bisa pasti bisa bahkan saya yakin pasti gitu yakin Pak yakin pertama Tuhan yang menyembuhkan kedua contoh kasusnya sudah banyak yang sembuh jadi ya autoimun sembuh juga sudah beberapa orang ya yang japri saya sembuh sudah seperti jenis-jenis yang ada dalam undangan itu, ya insomnia, GERD, autoimun, tumor kanker, itu semuanya sudah terima laporan dari mereka-mereka yang sembuh di angkatan sebelumnya. Kalau tarik nafas boleh disedak-sedak, enggak. Tarik, buang, harus halus. Kalau enggak bisa, maka kadang gerakan tangan membantu. Tarik nafas, pelan-pelan. uangnya pelan-pelan bahkan misalnya dadanya kayak enggak bergerak pun enggak masalah ya tapi kalau membantu kayak diangkat terutama Wim Hof ya dia perutnya kelihatan dikembangin dulu tarik sehat gitu ya kalau dalam John Kabat Sin tak lihat ya kalau orang nafas tenang banget ya jadi ketenangannya diutamakan makanya ada ada Wim Hof, ada John Capatin, ada Baiteko, ada Dr. Patin Gabang, ada Lukas Rockwood. Aduh, teorinya tarik cara tarik cara lepasnya aja beda. Perutnya harus begini, harus begitu, gitu ya. Nah, saya lebih banyak pada Wim Hof dan John Capatin. Jadi paling nggak dua itu bedanya biar nggak bingung banyak-banyak cara tariknya. Tapi buangnya kalau <laughs> nggak bisa pelan-pelan maka bantu dengan tangan tarik nafas tuh dua tiga tangan aja tangan kita pelan otomatis nariknya pelan lalu buangnya banyak orang nggak bisa buang pelan-pelan jadi kayak kayak cepat itu nggak pelan-pelan tangannya kita pelanin maka buangnya dipelanin ya dari mulai hanya bisa tarik enam buang enam lalu itu bisa delapan bisa dua belas ya kalau mas ngunggung, dia cerita dia sudah bisa tarik 30 detik buang pelan-pelan 30 detik satu menit hanya satu kali tarik lepas nafas. Ya. Saya baru bisa 22. Ya itu pun berat banget. Saya juga nggak perlu. Tapi ah, saya nggak mau sakti. Cukuplah dengan 12 itu nyaman. Walaupun 16 juga sekarang udah mulai nyaman. Ya kalau dipaksakan dadanya sakit. Jadi kayak orang post up. nggak pernah post up, post up dadanya sakit. Nggak pernah tarik nafas dalam-dalam dipaksakan sakit. Jadi kalau saya menghindari sesuatu yang dipaksakan. Tapi kalau mau nambah boleh pelan-pelan sampai nanti kita bisa tanpa gerakan tangan. Ya. Tangan terbuka, taruh sewa, kita bisa pelan tariknya buang pelannya. Jadi kita bisa ngatur begitu, kita juga bisa bikin ngantuk kapan saja, ya. Kalau contoh yang saya silakan yang baru saja kan saya pergi ke Amerika, sini sini Doha, 8 jam terbang, udah makan, jamnya makan, ambil nafas, brisk breathing, pelan pelan, nggak terasa, sebelahnya nggak tahu, itu lagi latihan nafas, lagi bos, sebelahnya tahu kan? Wah, ya. Tapi ngantuknya datang, pelak tidur 7 jam, bangun tidur, minta minum, mendarat, transit, naik lagi, tidur lagi 8 jam, pules les, gitu ya, deep sleep. Nah itu bennanya kalau kita olah nafas, karena orang-orang takut, nafasnya tersengal-sengal, orang marah, tangannya tersengal-sengal, orang gemetar, orang gelisah, nafasnya tersengal-sengal. Jadi orang tuh nafasnya nggak teratur karena ada masalah psikologis. Ketika tenang hatinya, nafasnya tenang. Maka kita sekarang hatinya belum tenang, nafasnya ditenangkan, hatinya ikut tenang. Jadi ini kayak, kayak saling mempengaruhi, ya. Bahkan tangan kita pelan-pelan, nafas kita pelan-pelan. Kita lari, <laughs> ya kita seperti gerakan nafas kita ngikutin, ya kan? Kita duduk pelan, nafasnya pelan. Maka kita belajar olah nafas yang pelan-pelan. Bagaimana menghilangkan kebas di kaki? Ya olah nafas, ya. Bahkan sakit, terutama bibo pagi. Tapi tetap aja kalau saya enggak nggak bisa dipotong-potong ya. nih nafas itu satu, kali, satu kesatuan ya nggak kalau istri saya sempat ya tadinya udah berapa hari pakai kursi roda pergi pakai tongkat ke Mataram selesai ceramah duduk nggak bisa berdiri nggak bisa berdiri aja nggak bisa diangkat kaki kursinya kaki kursinya dipegang satu bapak pegang satu kaki kursi bawa ke kamar hotel saya udah di Solo lagi istri Mataram mengalami kejadian keserangan. nggak bisa berdiri kayak lumpuh kalau nah, bisa bilang pernapas nafas, of dua Ya, jadi kalau misalnya kaki kebas, mengalami iritasi, inflamasi, itu bimbof dua. Tapi itu kayak istilahnya trigger ya. Nanti kembali dalam satu hari, sepanjang hidup ini semua modul dilakukan sesuai yang sudah dipelajari. Jadi kita nggak langsung pos. Nih, 14 modul tuh begini, enggak satu modul. Kalau dilakukan setiap hari selama seminggu, nggak ada absennya. Ya, itu saya udah jauh lebih baik hati daripada sensi. Bukan soal baik hati sih. Kalau di senja memang satu bulan satu modul. Waktu saya belajar John Kabat-Zinn itu memang satu minggu satu modul. Jadi saya mengajarkan seperti apa yang saya pelajari ya. Satu minggu body scan terus sampai karena kita berkali-kali kita benar-benar waktu -benar tutup mata tarik nafas pelan-pelan dengan cepat kita bisa merasakan jantung jeduk jeduk jeduk jeduk Oke. kita pindah merasakan perut perut kita bergerak peril -tastis. Jadi perut itu kan bergerak statis ya, kita bisa merasakan gerakan perutnya gitu ya. Nah kita peka dengan tubuh kita. Jika waktu kita body scan itu tahu, ah dengkul bermasalah, oh perut saya bermasalah, tahu bermasalah, lalu lalu kita saya terapi deh, saya terapi perut saya. Kita bisa mengambil keputusan untuk menerapi organ yang mana yang waktu kita rasakan memberikan laporan nggak baik. Makanya itu nggak bisa hanya sekali body scan. Pak saya nggak rasa apa-apa, atau malah pak saya kok jadi nangis malah jadi terharu gitu. Teruslah latih. Ya tiap modul ada gunanya yang masih belum sampai di situ ya, cuma dengar hari ini apa tuh body scan gitu ya? Tunggu aja, nanti pasti ada. Tapi yang pasti, grup 63 ke bawah itu udah selesai ya, Modulnya banyak orang beli, ikut Zoom sini ya. Aku selama ini nggak berartiin WA grup ya, udah ikut dari awal aja. Atau kalau nggak, kalau WA grupnya nggak dibikin disepir terhilang ya. Lihat dari atas, ikuti satu persatu, satu modul, satu minggu. Jangan hari ini body scan, besok ilmu terapi, besok inner healing, gitu ya. Nggak begitu sih, cara belajar olah nafas itu nggak begitu. Ya, begitu. Jadi satu modul lakukan sampai kita merasakan oke. Pak Jarod kaki kiri saya sekebas setelah olah nafas body scan. Ya betul-betul dengerin workshopnya body scan gitu ya. Nanti sakit-sakit apa yang bakal muncul? Ya, rasa, rasa sakit apa saja dan kenapa? Itu di dalam modul body scan kan dijelasin gitu ya. Lalu gimana cara respon terhadap itu? Ya, maka, itu nanti di pendalamannya di tapi yang pasti body scan itu membuat orang peka. Maka nanti dampaknya apa? Tiba-tiba merasakan jantung sakit, ginjal sakit, semuanya sakit, bukan olah nafas bikin sakit. Selama ini ada sibuk hidup, sibuk kerja cari duit, nggak pernah berhenti hidup. Kalau kita berhenti sebentar merasakan, maka sejak itu jadi merasakan organ-organ yang sakit. Jadi nggak enak, Pak. Ya nggak enak lah tiba-tiba merasakan ginjalnya sakit, ininya sakit, ininya sakit, tapi olah napas enggak bikin sakit. Kita diem mencoba body scan merasakan maka misalnya gini ginjal yang baru sakit lima persen itu kita merasakan bagus merasakan atau nggak merasakan atau nggak merasakan atau tahu tadi tinggal dua puluh rusaknya udah 70% baru merasakan ya harus operasi mendingan dokter lihat wah ini belum seberapa nih ya kalau gitu cukup aja hindari makan ini makan itu ya jadi misalnya pak paru, -paru saya sakit ginjal saya sakit saya bukan dokter ya saya dokter <laughs> Jadi kalau ginjal sakit kenapa? Dada seperti ini sakit kenapa? Bapak Ibu cari dokter atau kalau enggak halo dok aja. Ketik aja badan panas meriang, ketiak bengkak tapi ketiaknya enggak sakit enter. Muncul loh jawaban, ya kan? Dokter itu kan hampir maha tahu, hampir hampir kayak Tuhan. dokternya menjawab ya oh ternyata kalau kesemutan enggak hilang-hilang, ya ketik aja di Google kesemutan terus menerus. Jadi harusnya olah nafas, kesemutan seminggu dua minggu hilang ini bablas gitu ketik kenapa kesemutan oh begitu oke kalau itu saya makan ini makan itu hindari ini hindari itu ya jadi gunanya olah napas body scan membuat kita peka dengan rasa begitu muncul rasa kita responing arah arah ginjal sakit tapi saya nggak tahu nih ginjal pankreas atau apa pergi ke dokter dicek bener pak ginjal bapak pak tapi bapak bagus loh Pak. beruntung loh pak orang lain tuh kesini lima puluh baru datang bapak baru 20%. jadi body scan itu tidak tujuannya apa membuat merasakan sakit memang kalau sudah merasakan sakit silakan diresponi cari obat kimia silakan ke dokter silakan cari herbal silakan atau seperti kalau yang di Jangan obat ya, nggak usah obat, nggak usah dokter, regenerasi sel, kendalikan rasa sakit sampai sakitnya hilang, saat sakitnya hilang berarti sembuh. Tapi pola hidup sehat, makanya pola hidup sehat bukan belajar olah nafas. ada di situ dietnya, ada makan yang halal, ada deep sleepnya, maka satu modul itu keseluruhan ya dan nggak usah buru-buru, ya -buru, eh, kalau mau buru-buru dalam hati sakitnya ya bisa kalau mau ke dokter ya silakan, ke dokter paru-paru silakan. Mana ada yang, "Pak, kok saya dirasa begini ya, jantung saya begini-begini?" Lalu dia ke dokter, dicek, akhirnya bener loh, ini ada penyumbatan arteri segini." Tapi sama dokternya bilang, "Untung loh, Pak. Bapak itu belum parah." Orang itu datang kesek sebenarnya sudah parah. Jadi body scan membuat kita peka dengan setiap keadaan organ tubuh, ya. Itu penjelasannya satu jam lebih memang yang pas box body scan, ya yang grup yang sudah ada body scan banyak orang kan lihat aja audionya langsung latihan videonya nggak disimak Padahal kalau memangnya modul body scan saya ngomong begini tentang body scan satu jam ini kan cuma berapa menit gitu ya maka simak karena dulu yang angkatan pertama saya barusan belangkrut nganggur banyak waktu tiap WA grup itu sumbunya masing-masing ada yang sabtu pagi sabtu siang sabtu malam gitu ya sekarang nggak ada waktu jadi modul yang sudah ada rekamannya kita nggak akan pernah ada workshop hal itu. Ya, seperti pagi ini, bukan workshop kita hanya pakai bersama, lalu jawab pertanyaan. Jadi, kita tidak akan ada workshop modul demi modul lagi. Jadi, silakan disimak workshopnya ya, karena memang saya sekarang banyak sekali kerjaannya, mulai sibuk, sudah nggak ada waktu untuk workshop yang sudah ada rekamannya. Yang, yang direkam nanti, misalnya malah udah masuk soal pernikahan, ya, kesehatan, panggil dokter, dan seterusnya. Jadi. Bagaimana cara nafas di sepanjang bisa dibagi dengan tangan tadi ya atau buang dulu bah, baru tarik pelan-pelan. Nah, sekuatnya, nya saya lagi supaya dadanya nggak sakit. Yang baru 4 4 6 6 7 7 bisa 12 detik, 12 detik. lalu buangnya berapa? Ada yang bisa nariknya udah 18 nih atau atau 12 tapi buangnya baru 8. Berarti kita 80 buang 8. Kalau jadi karena supaya imbang ya. Jadi nanti kita lihat karena ada juga yang buangnya nggak masalah, ada yang tarik begitu-begitu. Ya itu yang bikin sakit, nggak bisa buang, nafas yang tidak teratur, nafas nggak teratur, hormon nggak teratur. Maka terus latihan hanya dengan caranya ya latihan. Tapi nanti lama-lama bisa, ya pasti bisa. Tapi kalau orang yang pernah long covid, paru-paru, bronkitis, -paru, asma pasti butuh waktu lebih lama untuk bisa tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan ketika bisa berarti paru-parunya sudah sembuh. Saya dulu saturasi sembilan 95 karena saya berlatih cukup lama. Sekarang bisa sembilan 100 sembilan ya dalam dua bulan ya nggak, nggak cepet juga tapi kalau dipikir hidup ini bertahun-tahun dua bulan cepet lah gitu ya. Jadi jangan frustasi kalau misalnya saturasinya masih sembilan 96 lima nafasnya masih tersengal-sengal ya kan paru-parunya kondisinya beda-beda. Tapi latihan pasti saya nggak ke dokter paru-paru, walaupun dokter umumnya udah bilang sama saya, pak bapak ke dokter paru-paru udah -paru saturasi sembilan puluh melulu, bu saya udah sembuh, saya bronkitis sembuhnya udah lama, tapi berarti bekasnya masih ada. kalau kena covid nggak? ya kena sih kemarin, tapi saya tiga hari aja langsung antigen langsung posit apa negatif, sembuh gitu ya. tapi paru-parunya pernah gitu. tapi ya dua bulan udah beres, sekarang saturasi seratus atau sembilan sembilan, tarik nafas sebentar udah 100 lagi, jadi dengan cepat ya tanpa obat bahkan waktu saya covid ya, saya nggak minum antivirus saya nggak minum antibiotik vitaminnya cukup ya kan cukup dengan suplemen bukan obat Pak saya mau tanya link yang tadi Bapak bilang untuk tahu dikasih link free untuk cari tahu sakit sakit kita penyebabnya apa link yang mana ya bukan link tapi gini eh, tadi yang saya sebutkan eh, tes Malam dasar itu ada linknya, ya. Kalau untuk sakit taunya apa hmm. yang pasti kalau misalnya analisa fisika QRMA itu di grup diabetes kanker dan tulang saraf ada Pak Michael Sumiardi, ya. Dia kadang kasih servis gratis, tuh. Tapi harus datang, Dokter Mira juga ada, Ibu Sinta cari Saleh juga punya alatnya untuk tes, bukan sakitnya apa, tapi misalnya. Ya, kondisi tubuh kita termasuk bisa juga sih. Pankreasnya berapa persen? Ada semuanya itu pakai QRM atau bukan? Link ya, kalau yang link free itu untuk tes assessment eh, tadi, sanggup ke melankolik atau ANFA, ISTG, itu personality, itu bukan sakit tapi kepribadian. Ya, oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita sambung lagi. Eh, nanti malam kita ada yang serial pernikahan, ya. Pak, sembari ini YouTube ada ada nih sekarang hari ini saya rekam ya. Sama walaupun sebenarnya seingat saya kebahagiaan ya pernah ada juga tapi hari ini saya rekam. Biasanya pagi nggak direkam karena pagi itu bukan modul, bukan workshop ya. Tapi pagi ini saya rekam. Tapi senin sampai Jumat biasanya nggak direkam karena pernah ada, pasti ada rekaman workshopnya. Jadi pagi kecuali tanya jawabnya. Ya. Oke, sekarang benar-benar relax. Ada bagian masalah terasa kenyit-kenyit ya. Rasa gatel, betul. Ada orang yang misalnya, Pak, maaf nih, dada saya apa? Bagian kandungan saya atau panjur saya panas, cenot-cenot. Kanker ya? Iya. Gitu. Bahkan orang yang kanker itu bisa rasanya kayak dikemo. Katanya saya nggak pernah dikemo sih, tapi panjur panas, Dia terus wing of 2 atau nafas segitiga kayak Gavrila. Atau titipus, Pak, yang sembuh tanpa radiasi, tanpa kemo adalah titipus, Pak. ya Makanya sampai, bahkan, maaf nih, kanker panjur kulit sekitar panjur tuh mengering saking panasnya, tapi kalau kita nggak ada sakit, kita olah nafas nggak rasa apa-apa, <gitu> ya kita sehat, gitu ya. Maka rasanya beda-beda, simptomnya beda-beda. Kalau ada dengerin modul satu atau modul body scan, soal simptom ini dibahas lebih detail, ya. Maka silakan disimak waktu di link WA group itu workshop modul 1, Nah itu kan sekitar satu jam saya bicara, lalu praktek bersama, lalu tanya jawab, ya itu namanya workshop. Maka ada 14 modul. Kalau pagi begini ya tergantung apa yang ditanya kita jawab. 1096 enggak apa-apa ya. Yang penting jangan di bawah 95. Nanti harusnya sebisa pasti ya, paling enggak kalau enggak pernah COVID yang panjang, asma, bronkitis biasanya enggak sampai sebulan itu udah bisa waktu saat olah nafas 100. Nanti selesai olah nafas turun lagi, tapi 100 lagi lama-lama enggak -lama olah nafas, 98 99. Naik lumayan kan dari 95 96 jadi 98 99, begitu olah nafas sebentar 100 gitu ya. Dan justru itu tujuannya ya. Kalau saya punya anak Waduh, olahraganya rajin banget. Pakai, sini Nak, pasang 100. Enggak ikut olahraga nafas. Udah 100, pak. Saya dua bulan baru bisa 100 tiap hari. Dia bangun diri tes 100 ya. Wis anak saya tiap hari olahraganya luar biasa gitu ya lah kalau ada waktu Sabtu Minggu diving lah dia pergi terbang ke Bali dia diving satu kali diving tiketnya hotelnya nyalemnya 5 juta habis ya tapi begitulah anak milenial duitnya banyak dia pergi sendiri tiap bulan pasti ke Bali kalau nggak ke Bali ntar kebunakan kalau nggak raja 4 tiap bulan pasti dihabisin bangsa 5 10 jutanya untuk diving tiap hari dia muangtai nge-gym ya dia enggak ikut olahraga sih gitu begitu 100 saturasi 100 ya. tapi saya tetap butuh sih karena hidup bukan cuma saturasi karena olah nafas tidak sekedar saturasi ya simak modul sebelumnya eh, rekaman webinar satu yang lalu itu bukan sekedar saturasi dan PH jauh yang lebih banyak soal hemoglobin soal interleukin, soal yang lain-lain banyak sekali bisa dijelaskan ya kalau saya jalan lututnya bunyi dan tubuhnya sakit oh, Iya ya olah nafas Wim Hof 2 yang mengat kalau itu terjadi radiasi tapi jangan lupa ya Bukan cuma olah nafas, kalau lututnya sakit ya pasti makan glukosamin. Glukosamin di mana, kalau mahal, polang kaleng gitu ya. Jadi harus semua sakit, harus diiringi dengan menunya masing-masing. Diabetes ya harus diet low karbo, sudah olah nafas. tiap satu jam pun, kalau makannya ngawur ya gulanya naik ya, makanya pola hidup sehat. Yang kanker ikuti aturan makan di WA Good kanker, atau sebelum pelajaran olah nafas dimulai, saya berikan daftar gitu ya. Diabet, link ini ini, ini, ini, simak satu persatu. Nanti kalau masuk grup diabet, diabet pun, kalau nggak nyimak itu, nggak nyambung dengan pembicaraan yang ada. Apa itu KFLS? KF, KF, gitu, ya. Jadi kalau sebelum mulai link-nya itu didengerin, yang diabet, dengerin yang diabet. Yang kanker, yang kanker. Nggak diabet, nggak kanker. Sebenarnya hampir sama ya. Protein buat kanker yang bagus, ya itu bagus kita buat kita semua juga bagus. Jadi Anda boleh mendengarkan webinar-webinar kesehatan yang ada, di WA grup sebelum di pos mengenai modul olah nafas, itu di posnya berulang-ulang. Pendaftaran, pos lagi, nanti tak tambah lagi, begitu mulai lain, nggak pernah di post ulang lagi. Jadi itu silakan di simak, dan itu modul seperti itu juga tidak pernah akan ada webinar lagi. Misalnya protein yang sehat itu gimana? Pernah ada, saja rekamannya. Saya akan cari dokter lagi, cari pembicara lagi untuk tema yang belum pernah webinar. Ya, jadi kalau yang webinar mengenai kapal hidrat yang sehat, protein yang sehat, jus untuk kanker, jus buat diabetes, jus untuk naikkan sistem imun, tidak pernah akan ada lagi tema yang sama, webinarnya. Jadi webinarnya akan nyambung terus, karena ada ratusan tema ke depan, Ya, saya lagi cari untuk yang prostat, Pak yang Ndutra saya sudah janji untuk berpaseri mengenai prostat, ya, itu. jadi terus, yang sudah pernah webinar, tidak akan ada ulangannya lagi, karena sudah ada rekamannya. Ya. Oke, terakhir Pak usia saya 41 menstruasi tidak ada yang lagi konsul dokter katanya menopause, ya. Nanti kalau lajin olah nafas yang mana? Olah nafas kali bukan obat. 1 sampai 14 itu satu kesatuan, nggak boleh miss satu pun juga dan nggak boleh lompat langsung 7, langsung 9, modul 1 sampai selesai. Ya. Ada peserta dari Amerika tuh malah, "Pak, saya sudah berhenti 6 bulan. Sekarang saya menstruasi lagi teratur lagi." <Gunakan> Kenapa? Hormonnya seimbang, hormonnya teratur. Jadi kalau ya kecuali umurnya udah 60 menopause ya nggak bisa lagi gitu ya, tapi uh, itu kasus ada tuh ya yang sudah ngalami, dan memang dalam uh, pelajarannya itu termasuk yang bisa sembuh ya, menstruasi tidak teratur itu kan tadi, kalau tadi uh, loginnya di awal kan saya sebut tadi, masalah kesehatan akibat ketidak, saya, saya sembuh kan, menstruasi nggak teratur, itu udah memang Memang jelas ada pelajarannya ya. Cari di Google juga pasti muncul. Ya kadang dokter kan ya malas jelasin ya. Kenapa saya begini? Ya kamu udah menopause. Kenapa menopause harusnya 4852 maju ke 41? Pasti ada penyebabnya ya bisa DNA. Tapi DNA pun tidak muncul kalau nggak dipicu masalah psikologis. Olah ya, nafas. modul mana? 1 sampai empat satu kesatuan. Jadi sekali lagi olah nafas bukan obat. Pusing, kodrek. Flu, stop cold, enggak olah nafas itu sebenarnya 14 itu sama, ya kayak misalnya gavila pakai pakai segitiga, yaitu yang paling sering dilakukan, tetap ada juga ketenangan batinnya, ya jadi tetap semuanya dilakukan, ya jadi kalau olah nafas semuanya dilakukan, nanti baru pada bidang-bidang tertentu ada penguatan, tapi itu harus melakukan dulu semuanya modul sampai nanti eh aku yang ini enak, eh yang ini cocok, kok aku yang ini PH aku naik dengan bagus, gitu ya. Tapi kalau yang pasti karena ada 14 modul, setiap modul dijelasin selama satu jam. Jadi nanti pasti saya akan mengerti. Oh berarti saya juga perlu ini. Oh perlu ini juga. Oh perlu ini. Juga. Kalau anda dengerin semua modul workshopnya, anda akan tahu bahwa semuanya dibutuhkan. Ya, memang kebanyakan ada yang baru kan, jadi belum tahu. Cuma dengar aja, oh ada 14 modul. Kalau kita aku yang mana? Jawabannya sama, semuanya. Ya, semuanya gunanya beda-beda. Oke, selamat pagi silakan selamat beraktivitas kita akan lanjutkan bagi yang tertarik dengan tema-tema pernikahan ya karena juga berhubungan, ya nanti malam pernikahan lalu minggu malam kita akan lanjut lagi e, serial MBSR dan kesembuhan ya kalau sebelumnya adalah e, Wim Hof dan kesembuhan jadi ada sabtu malam ada minggu malam kita ada e, Zoom lagi ya sampai jumpa yang mau itu nanti malam nanti malam yang enggak berarti minggu malam Sabtu malam Minggu malam selalu direkam yang tidak yang tidak direkam itu pagi hari kecuali hari ini saya rekam ya terima kasih sampai jumpa di rekaman atau Zoom selanjutnya.